Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tribuners. Selamat siang, kembali lagi bersama saya dari Angkatan Ulu Poldok.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 Mm-hmm. <laughs> <laughs> Assalamualaikum. Sudah ini.